jelas malam dua puluh delapan menit, Ushi mistis pada video kali ini kita membahas salah satu cat story horor yang berjudul foto keluarga foto ini ya mungkin kita oke okay. sebelum kalian yang ingin mau kenalan di channel ini ayo gabung di channel ini yang mau kenalan caranya dengan kenalan itu caranya dengan klik tombol subscribe dan loncengnya atau notificationnya supaya kita dapat saling kenal dan dapat membuat dapat video-video terbaru gue video-video terupdate dari ruang istis oke okay, sejak kita jauh jang, jangan lalu teman-teman kita lalu sedang reaksi let's go oke okay. oke. Okay, okay. kita mulai dari awal ya guys nanti gue sempet nonton tapi belum beberapa menit tapi ya nah, ngeladuh gue aduh-aduh Allah. Oke, okay, let's go. Sangat mistis ya. Aku sama Neti berdua aja. Kamu gak takut kak? Takut sih, tapi aku sama Neti. Kamu di mana Ariel? Aku di rumah ini. Oke okay, si Ariel di rumah. Kamu tahu sendiri, kan, kamu tahu sendiri kan di kampung kita ya, Sama sosok Gendrowo yang foto sama Pak Mutor aku sama Neti mau ke rumahnya cari tahu sosok itu. Duh aku ya aku aja lihat foto dari teman-teman lihat sosok benderowok itu aja rindu Oke oke iya emang seram Rio. Lihat aja, lihat aja lagi fotonya. Osh takdulosh. Ada bendera samping sampingan guys. Oh shit, matanya lihat guys, anjing loh ya. Asli terjun, kok keluarga Pak Mifan tidak tahu ya? Ada berderowo di, di samping mereka. Namanya juga malu halus kasat mata, jadi tidak terlihat. Warga Pamukton aja kaget saat fotonya dilihat. Padahal sebelum dipoto dan fotonya belum jadi, gak ada berderowo di sebelah mereka. Asli itu jangan sampai deh aku foto terus ada penampakan seperti itu juga, kayak dia, ini. hahaha semua orang di rumah semau, ayo, kamu udah sampai di rumah Pak Musvan pas, jule, kayak dia nanya, keca, tadi dulu, ayo, udah ini Rio, kata Maxvon, rumahnya ini dekat hutan, no shit, kata Pak Musvan ada gua di hutan, oh ada hutan nya sampai viral satu kampung heboh, satu kampung guys. karena ada penampakan gendero, ya. karena ada penampakan gendero nya. betul toreal, kamu sama neti udah bawa center kah kamu sama neti udah bawa center kah? udah kok real, kita baru aja keluar dari kampung yang membuat yang yang tahu aku tahu ya ditaunya ini ada dua nah itu yang kita ada ada hati aja kan itu aja ada warasnya keril aja kamu udah menempat gua ya masih, masih dalam hutan, kata dekat dari rumahnya. Kamu berdua sama hanya ada aja. Và... Makin masuk ke dalam dalam hutan ini makin meredik. Soalnya makin mencekal. Oke jangan balas ini. Kalau kamu gak kuat balik aja. Ulang yol, jangan dipaksakan. Oke jangan balas jangan dipaksakan. Kamu tahu sendiri kan gentoro itu hantu yang jahat dan seram. Dibandingkan untilanah, hmm. oke, okay. ya tahu, oke, okay. jam sebelas guys, udah sebelas, teman kita Febri aja pernah kan terjadi penakutan buatlah Kelapa sawit sampai tidurnya diceki sama gendrowo, oh, shit, diceki sama gendro guys, iya untung aja Febri masih bisa selamat sama cekikan gendro, gendro sampai cekit asmi, pasti sakit banget. Iya jo, kamu udah di guanya belum? Gua -nya. Udah ini besar banget guanya. Oh, aku sama Neti mau masuk guanya. Oke, ini masih loading guys. lorongnya panjang banget ril nanti agak ketakutan sama aku juga kita gak berani masuk lorong terlalu jauh takut aja ril iya jul siang aja deh kamu kalau kalau kamu mau masuk lorong itu ya ril aku sama nanti menemukan tempat petapa gitu oh shit. serius kamu jul serius ini oh aduh sempat petapa ini di dalam gua guys atasan aja gitu loh warga heboh wah ini di mana ini apa eh, di sini guys tempat pertamanya dibuat aja warga nggak tahu yes, yes, iya ya, benar kata kamu jules Mungkin ada manusia yang Betapa Di gua itu Oke okay? Dan Menyembah sendero Itu okay. Mungkin cari Persumian atau dulu, Bisa jadi real Aku dengar suara-suara apa joh? Kita dengarkan dulu suaranya apa Oh shit Pasti itu suara apa joh? Itu suara gendero -gurir. Aku sama Nancy lari dan keluar Dan keluar dari gua itu jam sebelas hutan ini seram banget oke okay, rasanya ingin cepat pengen cepat cepat pulang oke okay, dia pengen cepat cepat pulang guys uh gelap ya benar-benar gelap tuh guys gimana cara jalan pulangnya kan nggak bisa Kenapa banyak rawon gitu ya udah cepat pulang Joy. Ariel, beberapa menit kemudian, beberapa saat itu... <sir> <Beneru>? <sir> er Orang, dia, dia, eh? dia ini me melihat ada sosok Ariel, aku lihat sosok nya Oh, oh Saat aku sama Neti ke arah pulang. Oh ya, ya. jauh lebih baik jangan didekatin deh takutnya gende rowo itu menyerang kalian ya real aku sama net di ke arah pulang sekarang nggak kuat real badan merasa sakit semua dan batal betul Ya, emang seperti itu Jo Kalau kita lihat makhluk halus Badan Badan badan semua sakit semua Kamu lihat sendiri deh Asli merinding aku sama Nethi Daripada kita kenapa-napa Jadi cepat -cepat kita balik Guys, kamu kayaknya guys, share. Udah sering pikir guys itu benero, warnanya merah. Sesat, tuh kan, kan? dia itu menjadi penglaris, guys. Betul juga, itu juga aku setuju sama kamu. ya udah aku balik pulang dulu, real. Kayak hati-hati sama kamu, hati-hati -hati kamu sama oh Oh Ariel. Akhirnya, keesokan harinya, gua tersebut terjitu oleh warga kampung dan hancurkan tempat-tempat tempat petapa, dan sesajen yang ada di, di dalam gua tersebut. Oke okay guys itu dia video kali ini ya Duh, Sangat serem banget ya Bahkan gue nge sampai jam 8 pagi Oke okay guys segitu aja video kali ini Moga-moga bermanfaat Kalian yang mau kenalan Yang mau kenalan juga Di channel ini Ayo gabung di channel ini Dengan caranya kenalan adalah Klik tombol subscribe Dan notification Agar kita dapat saling kenal Dan dapat bisa gua upload video, -video terakhir dari ruang. Oke. Okay? Oke, okay, sekian dari gua mau ngomong-ngomong video gua bermanfaat. Terima kasih atas yang telah menonton video ini dan salam mistis.